Salam pagar oke. Okay. Alhamdulillah, teman-teman, ada kabar gembira. Sangat ini sangat apa ya? Bagi saya, ini adalah berita yang sangat membahagiakan sekali karena apa? Pagar di daerah Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, akan membuat. Gedung ya, gedung pagar rusak. Jadi nantinya akan membuat sebuah padepokan yang mana padepokan itu bertempat di lokasi desa tutupan. Ya, di tutupan, tepatnya di desa tutupan. Saya mendengar kabar ini ya, langsung dari grup. Wa ya, grup wa pagar Nusa Lempuing Jaya. Jadi, pagar Nusa khususnya di Sumsel Lempuing Jaya ini akan segera mempunyai gedung ya, ataupun padepokan. Tentunya ini sangat-sangat eh, bagus sekali ya, dan saya jadi tambah semangat eh, untuk menyebarluaskan pagar Nusa ini yang ada di Sumsel untuk memberitahuan, memberitahukan kepada segelur-segelur pagar Nusa yang ada di luar sana bahwa di pagar Nusa Sumsel ini, ini loh punya gedung oke jadi seperti apa eh, kabar beritanya dari WA jadi seperti ini ya.